Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Penyaluran Al-Quran Di 15 Kecamatan Kabupaten Wonosobo Pada hari ini tanya yang dimulai Apa yang telah diberikan oleh Badan Wakaf Al-Quran sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai siar Islam di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih untuk BWA, terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Satria Jingga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nusopo Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah barokah. Bil alamin